Gue gue yakin sih beberapa dari kalian ada nih di yang tadi fp nya lewat nih apa kontennya orang ini nih. Ajaib anjir orang ini. Lawan takut kena copyright. Gue ngerti bahasa Cina, cuy. Coba yang ngerti tulis di kolom komentar apa tuh artinya tuh. Halo guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabi yang pastinya Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat Puasa gimana puasa? Lancar? Lancar? Ya semoga kalian semua diberi kelancaran ya Yang lagi puasa, yang lagi puasa tapi bad mood Yang lagi puasa tapi banyak masalah Yang lagi puasa tapi tidak baik-baik saja Semoga kalian semua diberi kesehatan ya Dan dimudahkan semua urusannya Kenapa jadi tausiah ini ya? Oke, langsung aja kita meluncur ke videonya. Apalagi kalau bukan reaction. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di-like, comment, subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. Langsung aja kita reaction. Selamat menyaksikan. Oke, ini dia udah ada beberapa bahannya gue dapat dari Instagram. Ini Instagram gua boleh banget nih kalau kalian mau follow biar tahu kapan gua update di snapgram gue ada konten apa di instagram gue ada konten apa boleh banget di follow biar gua uh, jadi selebgram ya biar bisa endorse-endorse gitu biar biar banyak duit gua dah pokoknya mau lebaran bro harus banyak duit <laughs> oke langsung kita mulai ya ini udah ada nih berapa gua tandain dari atas atau dari bawah nih dari bawah dulu kali ya ntar apa niche apa nih apa nih apa nih apa nih Plat Jambi full nyeni. Nyeni tuh nyeni. Plat Jambi emang nyeni. Nyeninya di mana coba kita lihat. Saat baca sendiri nih ya. Gua males bacanya nih. Capek batal bosnya gua. <t> <anison> Ada aja ya orang ya. Beneran enggak ini ya? Ini beneran enggak sih ini kayak gini? Apa buatan? Ini kayaknya si platnya plat. Bukan plat dari polisi ya. Plat bikinan ini makanya. kayaknya. Kita baca komentar-komentarnya Sampai sekarang aku nggak tahu singkatan BH itu apa. Padahal sering lihat. Ini konteksnya apa nih? BH di plat nomor atau BH di badan? tuh? Coba tolong di kolok komentar lagi ya lebih jelas Bro konteksnya apa gitu biar enak mikirnya gitu enggak kemana-mana ya kok iso yo plat motor awalnya satu tidak sesuai aturan Oh emang enggak ada ya plat nomor motor awalnya satu emang enggak ada gua enggak tahu gua enggak tahu gitu-gitu kan batang hari Tanjung Jabung Timur Emang ini singkatannya beneran? Coba tulis di kolom komentar deh Beneran gak sini? Wong Jambi hadir, Min Tempoyaknya enak nian Min nah, Kenapa tempoyak? Nah, coba Kenapa jadi tempoyak, Woi, Ntar Perjalanan mencari kitab suci Ups, nih. Saya Bentar, gue takut kena copyright Kita matiin ya Son Mau kemana mereka ah, Siapa sih nih Oh anjir sunggokong Keluarga sunggokong anjing Keluarga sunggokong mudik anjing Baru puasa keberapa udah mudik aja ya anjir Takut ketinggalan Apa takut kehabisan tiket anjir ya, Orang tuh aneh-aneh aja ya? anjir ini beneran lengkap loh. Ada Patkai, ada Sunggokong Terus ini gue nggak tahu nih yang kerbau ya atau apa. Nah, kalau ini ininya nih budanya ya. Gurunya lah ya. <l arri ripping> <coklat> hey, lucu, <wat. laughs> <l> hai, lucu banget. <Nicholas> Perjalanan mencari kitab suci. <lứcansky> Perjalanan mencari jomblo. Kenapa mencari jomblo, anjay? Kayaknya kitab kitab Auci kenapa tipu? ya deket sih ama es ya wajar dah kitab suci keluar revisi terbaru makanya biksu tong biksu tong namanya dan kawan-kawan mengembara lagi anjing ada revisi lu pikir apa skripsi lu anjing ya, revisi mulu <laughs> kenapa ndak naik kereta lebih cepat untuk mencari kitab suci iya kenapa ya? enggak ini kayaknya mereka ini baru turun bukan atau ketinggalan nggak punya duit beli tiket ngeluh kirain adanya di film doang ternyata di dunia nyata ada toh para pencari kitab suci ini namanya cosplay bu bo. woi cosplay next up slag snitch ini cek merek bukan saya om bukan ini cek merek bukan saya om bukan apa sih Kamu nanya Iya Kamu nanya Kenapa yang kayak gitu kayak gitu sih yang diikutin Kenapa nggak tren-tren yang bagus gitu loh Apa nggak lewat di FYP orang ini Apa nggak lewat di explore Instagram orang ini Apa gimana sih ya Kamu nanya Kamu nanya kamu nanya Gigi lu habis, anjing Gue bukan apa-apa tuh Dia nyisir terus gue takut rambutnya rontok semua anjir Udah mana warnanya begini lagi Iya iyalah Ini rambut gue Kamu kira ini rambutan Ini bukan make, Tapi ini cek merek luaran 2023. Anjay, kotamu baru sih, ya jing, Cek merek apa sih? Tolonglah, tolonglah. Ini keluarganya yang lihat atau tetangganya yang lihat, tolong dibilangin, Mas, Pak, Abang, jangan begitu ya, besok-besok ya, jangan. Jangan, jangan. Enggak bagus, bilangin ya. Sial, dia udah beli kuota. Sial, dia udah beli kuota, bukan beli kuota, sial, dia udah bisa, udah ngerti cara isi kuota. Nanya apa sih kau? Hoje. Ya, enggak mention-mention doang isinya enggak seru. Next, next, next. Absluks. Waduh, gua kayaknya tahu nih orang ini nih anjing, anjing. Kayak gue tau nih orang ini anjing. <girly> ini orang Cina, orang Jepang atau orang mana? Pokoknya Asia ada nih. Gue <sukur> gue Gu yakin masih beberapa dari kalian ada nih di eksplor yang tadi FYP-nya lewat nih. Apa kontennya orang ini nih? Ajaib anjir orang ini. Lamatin takut kena kopi Gua enggak ngerti bahasa Cina, cuy. Coba yang ngerti tulis di kolom komentar apa tuh artinya tuh. <laughs> Mukanya mirip Fajar boy anjing. <laughs> Aduh, gua enggak ngerti, tuh, kenapa sih ini orang ya? Waduh, keren anjing. Du <laughs> tuh, tuh klakuan itu. Ini dia naruh bunga ya, anjing <laughs> anjing, diambil bunganya kabur, nada kabur berubah ngejar tuh ceritanya anjing, lalu <laughs> kayaknya wajar boy anjing. Cue, anjing. Waduh, ini kenapa ada sepatu-sepatu sih berubahnya itu aneh banget. tuh Pokoknya setiap dia berubah pasti ada sepatu-sepatu ini nih. <guluh> sepatu emas kebanggaannya dia, anjing. <guluh> nih lihat, ya, udah berubah, berubah, berubah. Nih, tuh lihat, tuh. <guluh> udah rambutnya aneh banget, aman sini. Anjing aneh, aneh, aneh. Apa -an -e aneh banget, anjing? Oke okay, next Teguh menggunakan fitur vintage Di tengah gempuran teknologi futuristic. Anjir Beneran sennya dicopot Diganti tangan itu gimana tuh dia... Gue <guluh> gak kebayang lagi tuh Di tangannya gimana tuh Pasti kan gak ada baik ke belakang tuh, dia tuh. Effort buat effort bangetnya. Ada-ada aja ya orang Indonesia ya anjir anjir. Beneran senya dicopot bukan senya yang dibenerin anjing. Senya dicopot ganti tangan, tangan penumpang. Jangan-jangan <guruh> itu benerannya orang di dalam lagi kasih tanda minta tolong ke orang sekitar. Oh iya anjir. <tuh> Kenapa nggak kepikiran anjir? Iya, ini jangan-jangan penculikan lagi. Dia minta tolong sebetulnya ini. Sennya dipecahin sama dia tuh. Ih kan bisa jadi anjir. Coba tulis di kolom komentar gimana menurut kalian. <laughs> Oke okay, next. Aduh. Palanya bisa dikunci stang anjing. Dikunci stang anjing. Palanya bisa dibongkar pasang bang anjing. Gua ngerti nih orang-orang kayak gini kenapa ya? nih kita telah ya pakai peci oke okay. belakangnya kalender kalender ulama oke okay. ada lukisan Muhammad oke okay. kenapa di kupingnya ada kunci piercing kunci dan gembok itu kenapa apa uh? apa korelasinya itu semua Anjay ini bajunya entah baju apalah ini nih. gua nggak ngerti ini satu lagi kukunya dikuteks anjay muka lu terlalu putih kayak pakai backline anjing filter ini ya atau apa Kenapa ya orang-orang kenapa ya tolong ini lagi-lagi tolong ya tolong banget tetangganya yang tahu orang ini Keluarganya yang tahu dia atau temen-temennya yang kenal dia tolong dibilangin jangan-jangan kayak gitu lagi tolong Belakangnya udah cakep batu <tuh> kalender ulama lukisan Muhammad nabi kita pakai peci oke okay. kenapa di kupingnya ada gembok apakah kupingnya takut dicolong orang anjing apakah palanya bisa dikunci stang kita nggak tahu udah tuh ya <laughs> oke okay, sekian video reaction gue kali ini ya gimana menurut kalian coba tulis di kolom komentar apa reaksi kalian terhadap video gue